Risel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, Resel, bakar apa <tac� riandiri sulit air> ya, no. sih arus solar Rio ya Rio batu bara apa yang Uno nggak batu bara arus solar LDD <tentukưu> building tenaga frankly, diesel itu hei <tentuk"> naik solar tenaga diesel Moy diesel bahasa Inggrisnya Solar, ngerti? No. No. Diesel bahasa Inggrisnya Solar, ngerti? No diesel bahasa Inggris <laughs> ya, mau tak kamus, ya. iya. mau so, diesel bahasa Inggris apa dekin nduk nduk apa aku tak delo nang kamus yo iso diesel bahasa Inggris solar uh, solar bahasa Inggris solar bahasa Inggris solar bahasa Inggris weno iso eh engine jenenge engine iya yeah. ya technical tar nang ngono ngene dompeng jane engine mau nina enge utawa ngandong sawang ngandong nah wong kene kan kan ngarah